Halo sahabat sehat semua, salam kenal, saya Dokter Andi Pratama Dharma Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada dua hal terpenting yang merupakan kunci kesehatan kita Satu, apa yang kita makan, dan yang kedua adalah apa yang kita minum Ternyata, kapan kita makan jauh lebih penting dari apa yang kita makan Mengatur waktu makan telah dikenal sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu Puasa intermittent atau intermittent fasting merupakan diet paling populer di seluruh dunia peringkat 1 mesin pencari google sepanjang 2019 kalau ada yang lebih penting dari apa yang kita makan pastinya adalah apa yang kita minum posa intermittent memang memiliki banyak sekali manfaat kesehatan tapi bila mampu digabungkan dengan terapi air yang mengatur apa, berapa, kapan dan bagaimana kita minum setiap harinya hasilnya akan makin luar biasa walaupun sangat mudah untuk dijalankan banyak yang belum memahami bagaimana memadukan keduanya Tim kami telah menyusun 9 tahapan puasa intermittent plus terapi air yang sangat mudah Anda aplikasikan. Apa saja yang harus ikut khusus ini? Pertama adalah mereka dengan obesitas atau kelebihan berat badan dengan target mencapai berat badan ideal dan mempertahankannya dalam jangka panjang. Yang kedua, pasien diabetes atau kencing manis untuk mengontrol gula darah dengan lebih baik dan mengurangi penggunaan obat-obatan maupun insulin. Termasuk juga untuk mereka dengan pra diabetes atau yang memiliki bakat menderita penyakit gula di kemudian hari. Yang ketiga, penderita tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang tinggi dengan target mempertahankan kondisi normal tanpa banyak minum obat. Yang keempat, mereka dengan sakit lambung atau mahronis atau riflak esofagitis agar bebas keluhan dan lepas obat dalam 2-3 bulan ke depan. Yang kelima, mereka yang tertarik menjalankan empat cara mudah meningkatkan daya tahan tubuh khususnya menghadapi COVID-19 ini. Khusus ini juga sangat baik untuk diikuti para tenaga kesehatan agar dapat menyusun program puasa dan terapi air untuk pasien yang berbeda-beda, dan tentu saja untuk semua orang yang ingin hidup lebih sehat. Fasilitas apa saja yang Anda dapatkan? Empat kali kuliah dan tanya jawab online bersama dokter spesialis penyakit dalam setiap minggunya, plus rekaman Zoom meeting lengkap dengan PowerPoint. -nya. Yang kedua, grup Telegram khusus untuk tanya jawab dan diskusi setiap hari selama tiga bulan dan berhak untuk konsultasi hasil medical check up, obat serta penyakit yang Anda derita agar lebih mudah mencapai target-target kesehatan. -target yang luar biasa, biaya investasi tadi sudah termasuk alat penghasil air minum paling berkualitas untuk mendampingi program puasa intermittent Anda. Sayangnya tempat sangat terbatas dan biaya khusus akan naik dari bulan ke bulan pastikan kursi anda tidak diambil oleh orang lain, dapatkan harga early bird yang sangat ekonomis dengan segera menghubungi rekan yang infokan kursus ini kepada anda. Sampai ketemu nanti, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.